lagi saja lagi kita akan atau di di siapa Iya, hadir nah, nah, eh, kita kasih ya kang Iwan sudah hadir sebentar ya e, tim lagi melakukan proses merevisi lagi lagi Jadi, lagi, lagi penarik agar penarikan ya, e sosok yang ada kamera. di sini. mudah-mudahan ada yang masuk ya sahabat. Ya, nah, nah, ya, saya ngeliat. <hesion> yuk sebelum ya. nah, sebelum menonton acara mendewisasinya nah, eh, bisa sapa-sapa dulu ya sahabat semuanya. <Miliki> ya, ya, ya. Sebenarnya. Sebenarnya. di sana ya? Lagi meditasi sahabat. Eh sebentar. Coba uh, tata di sini atas Di Oke, dipantau besi asup orang bejaan kodean. Mohon maaf ya Sangat untuk uh, untuk acara uji nyali dikarenakan kondisinya eh, tidak memungkinkan. Kita lanjutkan dikarenakan cuacanya juga dan sinyalnya juga eh, lumayan tidak stabil ya. Kita langsung saja media mediumisasi sahabat. Mudah-mudahan ada sosok-sosok yang bisa kita tarik. Eh, Di sini untuk mitosnya yaitu eh, sosok siluman ular yang sering mengganggu kepada warga sekitar di sini dan eh, siluman ular tersebut itu sudah memakan korban jiwa ya syariatnya syariat, syariat syariatnya ya. jadi eh, apa namanya kita akan coba untuk eh, menariknya sosok tersebut mudah-mudahan tertarik dan bisa ditanya ya yuk eh, yang baru masuk dibantu dulu ya sehariannya dibantu dulu sehariannya mudah-mudahan uh, kita bisa menarik yang ada di sini ya baca sudah masuk ya sahabat, sahabat. Sudah masuk. aduh wah tahan tahan tahan ya coba ya, sahabat eh uh. Assalamualaikum sampurasun. Bisa ngomong tuh ah, Tahageun ya, sarasae. Ye bayu willing. Ki willing. Di paling mana? Di mana, mana aki teh? Di hanap. Di hanap. Di lah mana ieu teh? Ya? Hah? Dek tangkai lain, tangkai awung. Dihanap. Dihanap ya? Hah? Hei. Cek. hah. Ya. cicing cicing cicing cicing cicing sok. ya Noh makin jahil mana? Nah, nah ini, ini ha -ha. Ya. ulah. Ulah jail deh, ada atur, atur. ka mana? Uh. Ha? Roma. eh hawai di dieu sok sa di dieu. So oh, loba teh bangsa naon? Punggawa. Punggawa. Ya. Bagina kumaha punggawa pak kerajaan kumaha? nah Kadur kaula. Oh. Anak buah meureun. anak buah dinya lain. Mmm, ah. orinya oh, tuh jadi raja na di dieu. Ah. Nu pang jagona lain. Lain. Ah, Saha tuh? Ah. Halo jaya Tiraha ayah di, -di. Hmm, di zaman mana? Angli lah. tahun sabaraha? Di <tuh> tahun sabaraha yang nyaho? Hm? Terku. Terku. 4 tahun sabaraha tahun sabaraha di iraha? Hah? Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ya, <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> Wah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,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 kalau mau kuat keluarga lewat warga sok ngomong Woi kemarin, nanyawan manusia mah? Mana ya mana saya ganggu kan, gue ah, bohongan, manusia, so, kah? Salah, so, oh. so, ngomong, aku ganggu dimarah, ah, so, ngomong, aku ngomong, aku dimarah, ah, bohong, kau, ah, kau, ah, kau, kau, kau, Sok. Sok ngomong, ngomong Sok ngomong. Tuh ngomong, aku ngomong, segera grau. Eh, ngomong, ngomong, jangan taluk jangan, ah taluk jangan. sok kumaha ini aku masuk so, ngomong. kumaha manusia itu kumaha make bisa marahhan bala enggak wah. heh kumaha tte sok obrol ke ceritakan kumaha. dan manusia itu arah palen. eh oh, ya batas. ya batas ya terus nah, kau lah yang manusia ah ini manusia sekolah lewatkan Yogyakarta upan murah didinya mak alamnya beda doi yang upan alam manusia udara didinya nunggengkir uh. ngeser baru oh, ma dekat Allah nyongan ah Wow, ulas sinar di dia, sinar geser, panjelama amat tenem pun, manus amat tenem pun, hmm, ya. Aku panjag kuna gitu. Cok tarik enak, seni saluhuran didinya sah. Sinar k dia, kapuruk. Cok tarik, tarik, tarik, tarik. Ay, buruan, tarik gula, buruan sinar k dia kanak-kanak. Sok groan apa enggak olahraga Ini ada. sarang saya Ini sarang saha? Serius teh. mayung. Mayung, Paling mana? asli orang dia meren mah yung minyak urang cacing kamar cacing paling cacing lah kadi kadi kadi ini, hm? kadi nah, wadah, ini cuma ganggu caranya hmm, Tahun Kepala dia kepala dia, dia. Yang paling, oh, okay. okay. tapi sakdapli, sakdapli. Okay. Okay. Ya. Nah, makanya yang balik gitu. Tuh betah. Heh. Hmm? Hmm. mulai ini. Suatu <suara> <suara> <sukat> Oke, selamat. Sekarang kita akan mencoba menarik sosok yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa menarik sosok yang e, paling kuat di sini ya. Kita akan mencoba. <suara> <yang> <suara> Assalamualaikum hai, hai, hai, hai, hai, hai, Aki hai, Aki hai, Aki hai, Aki hai, hai, Aki hai, hai, hai, hai, Di paling mana hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oh berarti paling di itu murahnya. Uh, uh, mohon hmm, mohon. Uh, uh, Turun atau uh, apinya? Terus biasa jumpin uh, silaturahmi serang abdi. Ayah naon Ah cewek nawan uh, hoyong silaturahmi wae abisnya hoyong uh, uh, terang anu uh, ayat dia sehat cina ngupin uh, sok seur anu nggak ganggu cina kutuki. Coba bisa. Hmm, di paling mana itu misalnya uh, di lingkungan hanap. Oh di hanap uh, itu ceketampian. Uh, Ayam nauronnya tadi ya, Ki? Oba, bisa, uh, Naon, Aduh. aduh uh, uh, uh, Pengarikan, uh, uh, Pengarikan budak budak lain bagian dewek. Saha bagian A, Lain. Oh, lain wilayah kumah. Lain bagian dewek. Saha bagian anak. banyak entah sahad anjeun teu urang mana jalana teu urang nanyakeun kabar ya sahad ah sahad coba sahad beneran ka gitu kitu teh santai teh naon atuh ah hayang apa hayong apa sok minum kawenehan wenehan ah. sok minang nemongan ka jelemah aya bisa awewe anu di sumur lah ya tukangan etanya, hmm, udah sok iyo channel bintang teh, bisa kabinnya jangan salah gitu, omong atohan kalah laki, oh gitu, ulasin a, ulasin a nemongan baik atuh atu, lain kawasan dewek, oh lain kawasan, saha tuh nembuka kawasan apa tadinya, ayah, saha ngarana, banyak ini kasih eta, eta mana itu, lumana, lumana biasa. Sangaran anu saha apa? Oh, oh, Di nah, Batu berem. Batu Aya Buatmu, Ay hai, yang angai, anting, wiridku selain lawan, nah, wiridna, ah, Hah? Mm, wiridna, lawan, cowok, cowok, cowok, cowok, cowok, cowok, cowok, cowok, cowok, cowok, cowok, cowok, kali cowok, cowok, cowok, sekuat itu adalah takwa mau di pentak? uang. Kamari ini pentak, itu Usaha. benar, Dicopot deh kemana? abdi Pakai barang itu, kita kena limit. gimana? Pesona cacingnya gitu, gimana? Pesona, gimana? Coba usilai gimana? Coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, sama han bro. Hmm. Ya. bro mati bang belah kulon. Oh, <laughs> <laughs> yang apa lagi enta Lain mm. mm. nah, yeah. eh? nah, Ki. Minta mm. kan ini silaing nah, nampang, dari uh. saha yeah. saha di lain. lain bangsa Ah. Ini, aku, so. Kau atasnya. Kau atasnya. ah. kurungan sahaya ah. Hmm? Kurungan sahaya ah. <tuh> Kurung putar ada kurungan kumaha teh Ki, Hai keluar aing ya, ya. sok-sok keluar ya, gitu. Matur nuwun ki nya. sarang abinya. Insyaallah. Ya. insyaallah di ayah ya. ya. ya selain karena usaha, tapi begini <laughs> wah, wah, wah, wah, <laughs> tahun sabaraha hari dulu, <laughs> gitu, 45 dia gitu empat lima aja tahun ah wae selain ini umur tahun tahun nah, 85 <hleks> <hleks> seberapa tahun umurnya? uang ah ngolai pas pupus tahun gara ah. Bangun-bangun aki mah, tukang ka Tapi bukan asihanna. Bahela Oh, budak, 11. Oh, 11. Budak, 11. <laughs> <Inci> <laughs> arik barang bot selain uh, bisa saya dina diri selain ah uh, yang <tik> uh, uh, uh, uh, balik enggak eh uh. uh, sok artinya matur nuwun Ki nya ah uh, heeh uh, hapunten nanya uh, nya uh, sok atur mulihnya uh, gitu. Benar. Oke okay, sahabat, kita akan mengeluarkan ini ya Dan nanti kita akan mencoba menarik sosok yang lain Saya penasaran sosok yang di bawah sana ya Yang paling kuat katanya ada Kita akan mencoba, mudah-mudahan bisa kita tarik ini. Berung normalin Allahu Allah, enggak Allah, keren saya saya Allah, Allah. Allah. <lgeh> <tetep SUPER> Ya teh aing teh tuh? Oh, <tik> ah kan Lain. Saha? Ah, ah. ah. Ayah, <tik> <Pina. tik> Dan ini apa yang bannya? kekuatan bah jamrong teh. Oh. Uah. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Wat. Uh. Uh. Uh. Uh. Kan. Oh. Ah. naon atau ah. Aduh. Bahagin, Aduh. Bungan sok baru cara kain karam karam kalau peragi mani darinya kongana mana ya ayah ayah toh, toh, pertarungan bah Jamrong Oke sahabat, sekarang salah satu tim kita akan mencoba menjaga bah Jamrong ini ya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Oh Malik, Malik, Malik. Oh. ayo ayo batu-batuan lawan taluk Kita ganggu dia, mah, enggak, eh, kita ganggu dia, mah? Wah, panas Ganggu dia, mah? kamu enggak ganggu dia? ya? ah, awas, awas, Kamu ganggu dia, dia, panas ini balik, balik, balik, balik, Gejan oh, удоб... nah, nah. oh, so oh, udah mana? Ah, san mana ah. ah. ah. ah. oh, masih di ah. Nah, awas ya, lama masih kenyang. Adanya ya, woi, ganggu kena kita ambil tadi, yuk! balik ke nama <tuk> jam sabar hati Tokyo, gitu bisa diberi keterangan. Nah, <tuk> <teman. tuk> lagi bantuan, <tuk> <tuk> <tuk> bisa balik <tuk> ya. Tuh, <tuk> <tuk> okay. oh, ya, tuh, mau beli tanya, tuh, pokoknya, pokoknya, pokoknya, pokoknya, pokoknya, bisa kayak ulah kejar lutung ya ulah di berdua, terus ya tambah uh, baru dakai, kejar ayo mah. tentang nah, pembajakan, alam, nah, kan. kan. uh, kalunya warga garing baru dakai, uh, dak, kemudian ada uh, apa? pembajakan, uh, gitu. kumaneh, nah, ada sedikit mah, kita berenah pembajakan, kan berenah pembajakan kan kau baru dakwa badik ulah uh, ngambung. Uh, uh, a ah.